Aman, kan? oke okay, next, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya saya di sini awir official terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman dan rekan-rekan yang berada luar sana jangan lupa di like, comment and subscribe channel ini semoga dapat memberikan informasi informasi yang bermanfaat tentang dunia otomotif bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada luar sana kali ini kita melakukan cek unit lah oleh nasabah kita kalau boleh tahu dari mana bang? Dari mana bang? Dari hmm? Dari Ketaping ya Cek unik HD 125 PS Tahun 2012 Bagian kepala masih orisinil. Karena lakukan polis pengecatan. Bumper Udah dikasih alas lumpur Next Itu bagian atas kepalanya sebagai variasi Sudah kita naik ibak, aki bang, next kita cek bagian mesin. nanti bagian bak kita poles kasih cat warna kuning seperti ini kita lakukan proses pengecatan yang bersih bersama nasabah kita dari ketaping ya bantu di subscribe like comment dan sharenya channel ini semoga dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang dunia otomotif ya ini hanya sekedar konten untuk membantu nasabah-nasabah kita yang berada di luar sana ya Bawang Aman kan? Bagi teman-teman yang berminat yang melakukan proses pergantian bak silahkan saja didatang di bengkel balok ya bengkel balok di sini lengkap langsung dengan pembubutan semuanya lengkap di sini bagian uh, pembubutan semua bengkelnya lengkap di sini teman-teman next ini sedikit informasi bagi teman-teman. Bang masuk Youtube ya Bang ya Masuk Youtube ya. <laughs> Bengkel Palo Kita bantu untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman ya Agar Yang ingin datang ke bengkel Ini silahkan saja ya Di Jalan Parit Malintang Awir, official bang! Apa? Awir, official! Awir, awir, awir official! Ya, ini ya. ini mekanik dari salah satu bengkel balok. Kita masukkan untuk memberikan informasi, memudahkan pelanggan kita ya, atau nasabah, atau konsumen yang ingin memperbaiki mobil. Silahkan saja datang di bengkel balok ini, sedikit informasi. Tuh bengkel bubut balok Bubut las listrik Las aluminium Bagian mobil Alat, berat Karoseri, prestasi dan lain-lain Percepatan di sini ya Teman-teman Kita saling memberi rezeki Karena memudahkan rezeki orang lain Insyaallah rezeki kita akan mudah juga ya Next semoga channel ini dapat bermanfaat memberikan informasi-informasinya amin amin erbal amin ya terima kasih see you next time bang izin masuk youtube informasi ko okay, next itu mobil hd 125ps kita nanti Oke, terima kasih. See you next time. Bengkel balok.